itu nabi jadi nabi itu kalau mendidik itu signal ya mau misalnya didik tentang rezeki, Allah akhukhuh ghe, ya orang mau, mau kon mikir, dulu oleh allahu nafahoy ke wan sem tiga we mulai gay langit, hmm. ya, fa fa'inahu lam yait ma fiadi sebagai rewat ma fi yang ini, ya nyataannya nanti saya ini buatan tenen, saya ini boleh mikir, nah dinosaurus way somangan, gajah iwak somangan, iwa hiway somangan, iwak paus way somangan, kok trimo kita buta sak piring. Ke isoma, mempalsari isoma so ngakali, isoma angan, gue tukang akali, gue udah sasirin, gue ke iyo, iyo, tadi, tadi pindah anilhuibati saking domer nope mustine wa anzala kan wa persia kan semua domernya tadi kan huwae kan holakos sama wati wa alko wa basa terus anjing digenti ganti domer nope mutakalin jadi ih itu tetap yang dalam anzalna iltifatun tay pindah anilhuibati saking domer nope nope mustine no wa anzala tapi ini pindah domer mutakalin nope wa anzalna wa anzalna lanurona rona insun Sihi tetap tetep ing danwa alzalna iltifatun ta iltifat utawi pindah adhi goibati sanging donowo. Awana nurun na minasama'i sanging langit nurun nama'an al-gayy. Fa batta. Mongko mari kidup insul fiya ing dalam Arab mingul izawjins sanging saben-saben pasangan kari min fa'a badaf ya min sanging saben-saben pasangan kari min kang abik. Sin fin tegese pasangan utawi bagian. Bagian sing loro-loro niku hasane ing terus kada kholqullah ada wadani kiku kholq wahigu ciptane Allah eh makhlukuhu tgese ciptane Allah fa aruni mongko merono sira kabeh ni ingsun madha ing opo khola kabeh iso pala dina wong akeh nuntuni kang salehane oto iki masalah ajaran tauhid iku kages gaweane opo saiki nak Isa pengiran, Yesus pengiran, nak berhala pengiran buktino mereka karire gawe langit bumi munamune pengiran, kok ora iso gawe langit Sehada khalqullah faruni napa madha khalaqal ladina napa min ti. Ana tauhid paling gampang iki sing anut Quran. Yesus pangeran biung lahirane neng bumi. Mosok ujug-ujug lahir terus ngerani bumi. Ungdekne lahir ning lah kok enak rampel gawe kalau dadi napa? Dadi pangeran. Dadi teko-teko dadi napa? Kacuk, napa? Ana dewe pangeran hadza khalqullah faruni ma'adha khala khala dina nabok no minta hmm. e, pemenangnya orang tahu nih, tahun masehi saya ini rongga ibu, eh, gitu saya e, um, pengirahan kalau orang tahu nih bahas judulnya ibu pengirannya sopuk um, pengirannya lahirnya terlambat kacau ka? kacau, mengenai pengirahan nantang jadi ha'adha eh, khala khala taruh nih ma'adha khala khala dina nabok no gawe tabi iki kabeh sing tak sebut mulai gawe lan bumi gawe makhluk ciptane Allah atta asraptu muha sehingga nyekutokno sira kabeh aing alihabi kan Allah taala. Apa betul Tuhan Anda berhala Yesus? Siapa saja yang kamu anggap Tuhan? Apa betul mereka punya reputasi menciptakan langit dan bumi? Pasti ndak. La mono kembang anggap pangeran. Mane teng surat kafir wonten nopo? Ma asyattu hum khalqas samawati wal ardhi bahkan wala khalqana anfusihim. Saya tidak pernah melihat mereka yang dituhankan bisa menciptakan langit dan bahkan mereka tidak menciptakan diri mereka sendiri hmm. ya, Yesus ditakuti kok iso kejuju gitu, gitu, jadi manusia wasalusir yo kak ngerti-ngerti yo jadi wah pengirang warah roh proses kacau hmm. kacau nane wala kalpona waan busi wah mau timai bu isti'fam engkarin bu isti'fam engkar mukta daun ya itu Padahal tidak tahu gimana lagi kan kemana nilai, di senfisi lagi kan klan silai lagi koper itu tadi koper emak. Waruni telah fat aruni kumuali kun ikulafat sengnalekno, mana nilalekno menghalangi anil amali sanging amal. Wa mau tipe koroket kau kang sausi aruni pusat kang gonggongi opo maka kau masak telma kula ini engkang gunanya makulu. Balizdo dimunafito lali muki. Kutai Baluri Bali Wong Sing dalam kesesatan Mukiden Kampus. Ini, ini surat Lokman Wi, Masur Lokman, niku terus cek di cek cek kalian ayat-ayat cek -ayat ta Tapi cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek Nah, yang masyur Lokman disebut al Hakim itu karena kalau berpikir itu mengandung kebajikan atau kebijakan. Wow, si masur, bu, sing di kitab alkitabika, Lokman Hakim itu kita pak, kenapa kalau anda yakin kebenaran kok tidak pernah mendengar orang lain? pak, kenapa anda kalau sudah meyakini satu kebenaran kok tidak peduli sama komentar orang? Lain? lain mas yuru karena di jaring pasar jowo khimar Ki jowo kadang nyontok jaran tapi kalau di kitab kita, kita mang khimar kalau khimar tuh lebih kecil ya lebih nopo lomah hakim numpak gandengan naik langsung sak pasar komen bapak oh boy enak-enakan numpak jaran anak en untuk terus ya cunggah sing numpak bapak si terus di pemandem ciri-ciri ras sopan bapak enumpen anak en lenggas-lenggas nopo tumpah, bos kan, <laughs> cek salah kan, saya kira mungkin ada benar tumpah iwong loru, oh, aneh, jaran sitok sih ditumpahin, terakhir loh yang mana dituntun wong loru, diu karpe biu jaran sitok dituntun, bos, bos roh tuh mau kok, kabeh kok no kok, salah, iwong itu semua dari ibu, bom itu anak nurut doa bongan deh bom itu katanya gini aku ngaji gak yang ini gini betul betul wah ya anak itu orang ngejar anak malah tinggal ngaji salah kita orang baju mu salah jadi bongen anak nurut doa bongan deh bongen ridonas ho yaton nato tro ridonas ho yaton jadi kitab hikam yang terkenal yang uno itu tutup deh kata-katamu ridonas ho yaton nato tro boleh ridanin bong boleh ditanyuang asal orang semua kamu paksa nerima cara pandang Anda itu, oh ya, tuh, itu sama dengan gratis yang nggak mungkin kesampe ya. Lalu Pulau sampean jangan pernah kagum sama tokoh-tokoh ini di rumah semua pihak, berarti Wong Fasek setuju, Wong Soleh 17, jarang mungkin Wong Soleh, Wong Fasek, gitu, selesai. Saya operasi kelamin jadi Wong Soleh itu menentang Wong ke operasi, Wong Fasek nggak masalah. Justru tu kor anturun ku jeningnya Lil Furqon, furqon misano hak, jadi misano nopo, tapi wakai tokol semua pihak, menerima, menerima, terima, kemudian diasung wira mungkin mong soleh, gak mau fasik di selirane, jadi wong ku mikir nah na kue wis mantep bener ku tubuh lakoni, rausah komentari wong rasa bufikir bukan apa, ribernas, koyatun, lagu. Jadi boleh Ridha nih siapa saja menusoi puhoayaton latu balik balimu nati balik oleh ini kalau balik balimu nabi balik utai pirau prau muslim ikut yang dalam kesesatan mungkin ini jelas mana bayi ini kang jelas bi isroqihim sebab oleh yang lakoni sirek balingin terus wa antum mingum wa antum taysiroqabe penduduk Mekah Zaman zamaniku ya zaman masih Nabi masih sirek ikut mingum iku setengah samping adon